Assalamualaikum Mas Adi Selamat pagi. Salam dari Jawa Barat, Pandeglang Banten. Alhamdulillah Mas Adi. Untuk saat ini serangan alat buah udah agak bisa terkendalikan. Ini saya tadi pagi ini dapat dua biji yang kena lalat buah ini alhamdulillah matang ya kondisi cabe saya gini mas edi apakah normal mas ketinggiannya apa ini pendek gitu ya di ada 1400 batang berkat ilmu dari Mas Edi yang rekomendasi dari Mas Edi cara memakai obat Mengenalian lalat buah alhamdulillah udah bisa dikendalikan lah Gak terlalu parah lagi sekarang ini cuman banyak yang kayak gini Mas nih. udah hampir satu minggu gak saya semprot gak semprot apa tiap kali spray gak pakai obat-obat untuk kutu ya dia agak terserang pucuknya cuman ini baru beres-beres spray saya yang pakai cap kapal terbang itu pemberantas skirting baru beres spray ini alhamdulillah cabainya di bawah karena batanya kecil, pendek jadi cabainya pada di bawah Ya alhamdulillah. Makasih Mas Edi untuk bagi-bagi